Sulit nurunin berat badan sudah keluar puluhan juta tapi masih nggak dapetin berat idealmu ikut berbagai macam diet tapi berat badan masih yo yo pingin nggak sih kamu punya tubuh sehat ideal seumur hidup ikuti genomic diet genomic diet adalah pola diet alami yang disesuaikan dengan profil genetik tubuhmu tubuh kamu itu unik nggak bisa disamai nama yang lain makanya dietmu juga harus sesuai dengan tubuh kamu biar benar-benar pas dengan kebutuhan tubuhmu. Dengan Genomic Diet, kamu akan dibimbing oleh dokter spesialis gizi secara online. Kamu akan mendapat meal plan, yaitu menu makanan seperti apa yang paling cocok buat tubuhmu. Ada aplikasi untuk monitoring dan pengingat. Dan yang paling penting, kamu nggak tersiksa dalam proses diet kamu. It's ada komunitasnya juga loh. Kamu bisa dapetin banyak informasi dan lingkungan positif yang mendukung diet kamu. Ayo ikut Genomic Diet. Ini saatnya punya tubuh sehat ideal seumur hidup. Ambil DNA kimu.